Atau jalan Bena di depan gedung di Monogoro pada sore hari ini Kembali menyapa Anda semuanya Rekan-rekan dari Honda MPM Motor Pasuruan Hadir untuk menghibur Anda Tentunya untuk menghibur seluruh pengunjung di Bazar Gate pada sore hari ini Kamu ucapkan sekali lagi selamat sore Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya kita masih punya hiburan Sampai nanti dan warga warga mana pun yang kemudian lagi berita ataupun cek-cek di pada sore hari ini. Sore hari ini sampai nanti malam Anda akan dihibur dari rekan, -rekan Honda yang akan menghibur Anda dengan kedatangan artis-artis yang cukup terkenal di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. Nah, bukan hanya hiburan yang bakal kita hadirkan dalam Honda, rumput kampung atau event rumput kampung Honda bersama rekan-rekan. fotokopi KTP suami istri ataupun anak Anda yang sudah berumur 17 tahun yang sudah mulai KTP, Anda bisa langsung mendapatkan produk terbaru dari Honda, varian Vario 125 tanpa DP alias DP 0%. Terus ada juga promo yang lain adalah cicilan potongan 4 kali. Jadi kalau Anda asik hari ini, DP 0% plus dapat bonus cicilan potongan 4 kali. Jadi gak usah bayar empat kali cicilan, langsung dapat produk Vario terbaru 125. Ini promo pertama kita. Promo keduanya apa? Promo keduanya bukan hanya produk Vario, tapi punya promo yang lain seperti produk Genio, skuter terbaru yang bisa Anda lihat dan bisa Anda buktikan. Atau Anda mau test drive kebetulan rekan-rekan dari MPM Motor Pasuruan punya produk Genio terbaru yang sudah dibawa ke Benama yang sudah dibawa ke Bangil dan tentunya untuk ada semuanya bisa Anda coba langsung di rekan-rekan Honda bootnya ada di samping panggung jadi siapapun boleh mencoba sebutir metik keluaran terbaru dari Honda di tahun 2019 ini kita punya produk yang namanya Genio ya ini produk Genio seperti apa? kalau ada penasaran segera saja datang ke bootnya Honda yang ada di samping panggung anda bisa mencoba bagaimana performa dari Genio, anda juga bisa mencoba bagaimana rasanya menaiki produk terbaru sepeda matic yang ada, yang dimiliki oleh rekan-rekan dari MPM Motor Honda Pasuruan. Ini promo keduanya juga DP ringan untuk produk Genio. Ada? Tanpa terkecuali kesempatan hanya satu hari DP 0 dari Honda bersama MPM. Ada potongan empat bulan satu-satunya pemberani di Kabupaten Pasuruan bahwa DP 0 hanya di MPN. Oleh karena itu, anda yang tidak memiliki kendaraan atau Honda hari ini juga saya berdiri di sini. Silakan anda perapat. Anda akan dilayani oleh para mas-mas yang baik hati untuk dicatat data anda selanjutnya. Ada sedikit survei, apakah survei membuktikan bahwa Anda betul-betul orang bangil berhubungan dan sekitarnya. Oleh karena itu, kesempatan baik ini jangan Anda sia-siakan di 0 di NPR. <San> what are you doing PM ini dari Pasuruan tanpa uang muka, koyangan tanpa uang muka. Kalau di tempat lain pakai uang muka, di sini tidak pakai uang muka. Ada stand lihat spesial apa burger dan lain sebagainya. Ada stand lihat, kemudian ada stand Selamat malam, Nah, salam selamat menu dari, dari sangat dan matabak. Mulai datang nah, Ini ada uhungan, ya. uhungan, Wakil Dan yaya bubur bubur 2019. Dan setelah lagi, sepeda dari kawan Honda terbaru, kita selamatkan ya. Jadi kalau tentunya, silakan ada yang mencoba, yang ingin mencoba uh, Honda terbaru tentunya. silakan di depan... Tanpa terkecuali, kesempatan hanya satu hari, DP 0 dari Honda bersama MPN,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 ada sedikit survei apakah survei membuktikan bahwa anda betul-betul orang bangil berdobongan dan sekitarnya oleh karena itu kesempatan baik ini jangan anda sia-siakan di 0 di NBN dari NBN ini anda bisa mencoba produk terbaru dari Honda produknya keren tentunya padiannya juga banyak dengan Performa Anda kalau memakai produk berasal baru dari Honda ADV ini agak besar, tapi memang oke okay. Jadi sudah saya coba dan memang sangat-sangat uh, merekomen -sangat Mencoba juga bagi generasikannya yang ingin tampil sporty Dan juga keren dengan identity Ini yang ditapetkan sama rekan-rekan dari ADM Salah sang satu produk seperti ADV Ini juga bisa anda kalau Anda datang ke studio Honda ...sambil tanya-tanya sama rekan-rekan dari MBM Motor Pasirwan. Selain ADM-nya adik juga punya produk Genio. Produk Genio ini untuk tempat yang juga terbaru dari Honda tahun keluaran tahun 2019 ini. Genio, ini bisa ada konfirmasi ke rekan-rekan MBM di samping. Saat ini, panitia mempersekalkan. Dan anggung-anggung, itulah bergabungan bazar no. oh, satu kue, kada mati, kada baik dan roti butok kampung, kepak durian, sayur, es dan lain sebagainya. Oh, stang tim, menjadikan es peranak, kemudian perapen untuk kamar penganteng dan lain. Bagi ada stang dari jasuka jagung, kemudian untuk menikmati berbagai macam kuliner yang ada di Bazar gate di desa atau jalan Bendemanuga di depan gedung di Bonegoro pada sore hari ini. Kembali menyapa anda semuanya, rekan-rekan dari Honda.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 yang akan menghibur Anda dengan kedatangan artis-artis yang cukup terkenal di Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya Nah bukan hanya hiburan yang bakal kita hadirkan dalam Honda Gerbek Kampung Atau event Gerbek Kampung Honda bersama rekan-rekan dari APM Motor Pasuruan pada sore hari ini Tapi kita juga punya promo Promo yang pertama yang kita informasikan untuk Anda semuanya Dari rekan-rekan Honda kita punya promo DP 0% untuk produk Vario 125 jadi kalau anda warga Beno Manunggal ataupun warga Bangil dan sekitarnya yang kebetulan lagi mendengarkan ataupun lagi jajan di Bazaar Gate pada sore hari ini kebetulan lagi ingin motor baru rekan-rekan Honda khususnya MBM motor punya promo DP 0% dengan hanya membawa fotokopi KTP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 jadi gak usah bayar 4 kali cicilan langsung dapat produk Vario terbaru 1,2,5 ini promo pertama kita promo keduanya apa? promo keduanya bukan hanya produk Vario tapi punya promo yang lain seperti produk Genio skutematik terbaru yang bisa anda lihat dan bisa anda buktikan atau anda mau test drive, kebetulan rekan-rekan dari MP Motor Pasuruan punya produk Genio terbaru yang sudah dibawa ke Beno Manunggal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 se le va Noleng <tuk ke atas> tarung <tuk ke atas> <tuk ke atas> luran luaran juga bunga bunga MPF aja enggak enggak enggak enggak Aku jatuh